Nah, hari ini kita coba uh, login ke kelas uh, di kelas belajar si cadiak pandai pertama kita login dulu dengan uh, browsing yang kita punya di sini saya gunakan google classroom masuk ke situs si cadiak pandai atau kelas maya belajar Kemdikbud si cadiak pandai nanti klik login karena kita sudah Uh, kemarin sudah mendaftarkan akun klik login masukkan user yang telah terdaftar aktif sandi jangan lupa ya oke okay, setelah uh, akunnya masuk pastikan anda masuk di sini kita akan mengikuti kelas cara mengikuti ke kelas klik cari kelas atau nanti biasanya di sininya juga ada Cari kelas Nanti ketikkan saja nama kelasnya Di sini juga kita bisa Berdasarkan sekolah Atau lebih lanjutnya berdasarkan nama guru Mata pelajaran Atau berdasarkan Tingkat kelas Hari ini kita cobakan Berdasarkan uh, Nama kelas Di sini Bapak akan mencoba Kelas 10 MIPA 7 Oke, okay. ini mata pelajaran. Ah ini dia, ada kelas 10 Mei 47 TK. Klik, da. Yang dibutuhkan di, nanti di sini akan muncul nama kelas, deskripsi, latar belakang, silabus. Nah, ini informasi tentang kelas. Ini sesuai dengan yang dimasukkan oleh bapak dan ibu gurunya juga kata kunci. Kata kunci ini hanya dapat e, dimiliki setelah guru mata pelajaran memberikan kepada siswanya. Oke, okay. masukkan kata kuncinya kebetulan ini sudah diberikan. Klik daftar. Oke. Okay. Nah, dilihat di sini kita telah mendaftar masuk di kelas pembelajaran TIK. Klik detail. Ini kita masuk ke kelas. Kebetulan di sini ada nilai belum masuk. Kita masuk coba ngikutinya. Oke. Okay. Dah kalau kita klik kelas, nanti kita akan masuk ke kelas. Di sini ada pengumuman. Ini sesuai dengan pengumuman yang diberikan bapak ibu guru materi. Kebetulan ini belum masuk juga. Forum diskusi untuk uh, tempat kita berdiskusi, materi nanti di sini juga ada materi kegiatan pembelajaran. Segala macam saat di sini ada kegiatan pembelajaran satu, nah, kebetulan ini udah ada satu contoh uh, kegiatan pembelajaran. Ini berupa video. Oke, okay. rasanya sekian saja dulu. Nanti kita telah masuk dan bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di rumah belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.